lepas semua yang kuinginkan, inginkan Takkan ku Maafkan jika kau ku Lagu di sini mungkin kaji. Cintaku ini Hingga saat Kau tak kembali Kan ku pendam Di hati saya Tidak ada cinta yang tersisa